Alangkah baiknya, hubungi admin kami yang kontaknya tertera di kolom deskripsi. Tidak banyak basa-basi, kita langsung ke topik ramalannya. Oke, sebelum kita ke topik ramalannya, saya beritahukan terlebih dahulu, ramalan ini bersifat prediksi dan tidak bisa cocok untuk semua elemen. Jika ramalan ini cocok dengan Anda, alangkah baiknya, klik tombol like dan tinggalkan komentar dan jika kamu merasa ini tidak cocok maka segera carilah ramalan yang cocok dengan anda Oke kita langsung ke topik ramalannya yaitu di ramalan empat zodiak yang bakal menikah di tahun 2020 di pasangan yang pertama kita mempunyai pasangan Aris dan Leo seperti yang kita ketahui Aris di angka kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April dan Leo di angka kelahiran 21 Juli sampai dengan 20 Agustus. Diprediksikan dan diramalkan menurut ramalan rasi bintang, zodiak Aris dan zodiak Leo akan menjadwalkan pernikahan di tahun 2020 ini. Itu disebabkan karena kematangan seorang Leo dan Aris sudah mencapai puncaknya dan mendapatkan kategori dewasa dalam suatu pemikiran di tahun 2020 ini kecocokan pasangan Aries dan Leo itu sudah sangat-sangat cocok dan sudah merasa nyaman dan diprediksikan juga di tahun 2020 seorang yang berzodiak Aries dan Leo akan menikah di tahun 2020 ini jika kamu termasuk pasangan Aries dan Leo yang menjadi pengantin di tahun 2020 Semoga cepat dapat momongan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Amin. Dan di pasangan yang kedua, kita mempunyai zodiak Aquarius dan zodiak Libra. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, Aquarius berada di angka kelahiran 20 Januari sampai dengan 18 Februari dan sebaliknya. Zodiak Libra itu berada di angka kelahiran 22 September sampai dengan 22 Oktober diprediksikan pasaran yang berzodiak Aquarius dan Libra akan menikah di tahun 2020 ini itu disebabkan karena kesabaran Aquarius telah mendapat nilai plus dari seorang berzodiak Libra maka Libra akan secara spontan memutuskan untuk menikahi seorang Aquarius diprediksikan juga Aquarius dan Libra Berada di intensitas bertahan itu di angka 90% sampai kakek nenek Jika kamu adalah pasangan Aquarius dan Dibra yang menikah di tahun 2020 ini Dan menjadi pengantin di tahun 2020 ini Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah waroma dan cepat mendapat momongan. Amin Di pasangan yang ketiga kita mempunyai zodiak Taurus, dan Capricorn seperti yang kita ketahui juga pada umumnya Taurus berada di angka kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei Dan Capricorn berada di angka kelahiran 21 Desember sampai dengan 19 Januari Menurut prediksi dan ramalan Rasi Bintang ataupun ramalan zodiak, Taurus dan Capricorn akan menikah di tahun 2020 ini Itu disebabkan karena kegigihan seorang Capricorn telah mendapat nilai plus dan nilai yang positif serta mendapatkan energi yang positif dari pasangannya yaitu Taurus Taurus dan Capricorn akan sangat cocok menikah di tahun 2020 ini di intensitas yang sangat tinggi yaitu intensitas 97% bertahan sampai kakek nenek dan di tahun 2020 ini adalah waktu yang tepat buat Taurus dan Capricorn untuk menikah dikarenakan Taurus sangat sudah tidak sabar untuk menjadi pasangan yang sah dan pasangan yang halal buat seorang Capricorn jika kamu termasuk pasangan Taurus dan Capricorn dan menjadi pengantin baru di tahun 2020 ini berbahagialah dan semoga kamu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohma dan cepat mendapatkan momongan dan di pasangan yang keempat kita mempunyai pasangan Pisces dan Cancer seperti yang kita ketahui pada umumnya, Pisces berada di angka kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Dan di sebaliknya, Cancer yang berada di angka kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli. Menurut Rasi Bintang dan menurut prediksi serta ramalan zodiak, zodiak Pisces, dan Cancer, Rasi Bintangnya sangat bersinar dan sangat mendapatkan respon positif dari masing-masing pasangan. Seorang Pisces mampu menebarkan persona yang positif kepada zodiak Cancer, sehingga mereka memutuskan untuk menikah di tahun 2020 ini. Dan diprediksikan juga zodiak Cancer dan zodiak Pisces itu sangat cocok di intensitas bertahan 93 sampai kakek nenek. Jika kamu termasuk pasangan yang akan menikah di tahun 2020 yaitu Pisces dan Cancer berbahagialah dan terima pasanganmu seumur hidupmu. Semoga pernikahan kalian di tahun 2020 ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, warohma dan cepat mendapatkan momongan. Amin. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan empat zodiak yang bakal menikah di tahun 2020. Ingat, tinggalkan like, comment.